Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi bersama saya di channel ini video ini kita akan membahas tentang ramalan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 namun sebelum kita ke ramalannya buat kamu yang baru datang langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi ramalan ini bersifat umum jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda dan di sini kita akan melakukan penggalangan dana kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang terkena dampak lockdown di setiap daerah di Indonesia dan untuk rekening donasi akan tertera di bawah ini. silahkan cek dan, dan uluran tangan anda sangat membantu kepada saudara-saudara kita. Baik untuk mempersingkat waktu saya jelaskan di sini bahwasanya kita akan meramal kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk langkah pertama kita akan mengambil kartu kesehatan kepada seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan kepada seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karet pekerjaan bisnis usaha yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara kepada seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020. Oke setelah itu kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh seorang Pisces per kategori di bulan Mei tahun 2020 dan pertama-tama kita akan mengambil kartu ataupun support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces kepada kategori kesehatan Selanjutnya kita akan mengambil kartu support atau energi yang dapatkan oleh seorang Pisces di kategori keuangan selanjutnya kita akan mengambil kartu support atau energi yang dapatkan oleh seorang vices di kategori karir dan pekerjaan dan selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang vices di bulan Mei tahun 2020 terhadap hubungan asmara Oke setelah support energinya kita dapatkan ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan kepada seorang vices di bulan Mei tahun 2020 Oke, ini saatnya kita membuka dan membaca kartu ramalan kepada seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya untuk kesehatan adalah Three of Swords. Three of Swords itu diartikan secara umum perasaan yang sakit ataupun perasaan yang terluka. Jadi di sini kesehatan seorang Pisces itu sedang mengalami penurunan termasuk itu di kategori Kesehatan batin ataupun kesehatan hati di sini, seorang Pisces akan mengalami penurunan kesehatan dikarenakan luka ataupun sakit yang ia dapatkan dari seseorang yang ia cintai. Ini bisa saja dari seorang pasangan ataupun dari seorang keluarga. Seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020, kesehatannya menurun dikarenakan ia mudah tersinggung ataupun sakit hati oleh ucapan dan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang kepadanya itu dari orang yang ia cintai dan untuk kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei tentang kesehatan adalah Page of Cup Page of Cup itu secara umum diartikan anak-anak yang usianya 0 sampai dengan 15 tahun dan di sini seorang Pisces mendapatkan dukungan dari anak-anak tersebut ini bisa saja anaknya sendiri anak tetangga ataupun orang lingkungan sekitarnya Di sini seorang Pisces terluka hati oleh ucapan seseorang yang yang didengarkan ataupun oleh ucapan dari seseorang yang ia cintai sehingga di sini dukungan ataupun support energi yang dapatkannya ataupun yang menjadi pengobat hatinya adalah seorang anak-anak yang usianya 0 sampai dengan 15 tahun di sini anak-anak tersebut adalah sebagai pengobat hati dan menjadi sumber kebahagiaan seorang Pisces untuk memperbaiki kesehatan di bulan Mei tahun 2020 Selanjutnya untuk kartu keuangan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 adalah Four of Pentacles ataupun 4 koin Secara umumnya, Four of Pentacles itu diartikan sebagai keseimbangan ataupun zona nyaman Jadi untuk keuangan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 Keuangannya memasuki zona nyaman ataupun mendapatkan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan di bulan Mei tahun 2020, seorang Pisces akan mengkontrol kembali dan membuat sebuah notabene ataupun ancang-ancang untuk memperbaiki keuangannya lebih-lebih bagus lagi di bulan-bulan berikutnya. Dan di bulan Mei, keuangannya mendapatkan kategori keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dan untuk kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei tentang keuangan adalah Queen of Swords opsort secara umum diartikan adalah seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pemikirannya. Jadi di sini kelihatan tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pasangan Pisces akan mendukung dan ikut serta dalam mengambil dan mengontrol keuangan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 sehingga menggapai zona nyaman ataupun mendapatkan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Di sini seorang pasangan akan ikut memberikan masukan kepada seorang Pisces tentang keuangannya agar tidak terlalu boros dan memulai membuat tabungan di masa depan untuk pasangan dan keturunannya selanjutnya kita ke kartu kategori ataupun pekerjaan yang dimiliki oleh seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya adalah for of one secara umum for of one diartikan tentang suatu tujuan hidup ataupun tentang suatu ingin menggapai tujuan dalam suatu pekerjaan. Di sini kelihatan jelas bahwasanya karir pekerjaan yang dilapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei nanti itu didukung penuh oleh seseorang yang sangat berarti di dalam hidupnya. Di sini kategori pekerjaan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020, Pisces mendapatkan pekerjaan itu atas support ataupun dukungan serta ide-ide yang diberikan oleh seseorang yang ia cintai ataupun yang berarti di dalam hidupnya sehingga ia memulai pekerjaan tersebut dan mengambil langkah untuk memulai karir yang lebih bagus untuk kedepannya di bulan Mei tahun 2020 dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 tentang karir adalah King of Swar King of Swords itu secara umum diartikan seorang pria dewasa yang usianya 29 tahun ke atas. Jadi di sini kelihatan jelas untuk karir seorang Pisces di bulan Mei, ia akan memulai karir dengan ide yang diberikan oleh seorang King of Swords itu bisa saja seseorang di lingkungan sekitarnya ataupun bisa saja ini dikategorikan keluarganya. Di sini seseorang tersebut akan memberikan motivasi dan memberi arah untuk memulai karir yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 kepada seorang Pisces dan itu didukung penuh oleh seorang pasangan yang menunjang keuangan yang stabil di bulan Mei Tahun 2020 dan untuk kartu asmar untuk seorang Pisces di bulan Mei Tahun 2020 adalah 9 nine of cup ataupun 9 piala secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan mulai menerima masukan ataupun kekurangan dari seorang pasangan jadi untuk seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020, asmaranya akan mendapatkan titik terang kebahagiaan dan akan memulai hubungan yang sangat bahagia di bulan Mei tahun 2020 bersama pasangan. Di bulan Mei nanti seorang Pisces akan fokus kepada pasangannya dan berusaha untuk menerima masukan ataupun ide yang diberikan oleh pasangan kepada seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 sehingga mendapatkan hubungan asmara yang akan bahagia. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei tentang hubungan asmara adalah Kenaik of Cup Secara umumnya, Kenaik of itu diartikan seorang pria dewasa yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun. Ini bisa saja orang sekitar ataupun orang terdekat seorang Pisces itu sendiri, sehingga seorang Pisces suka menceritakan atau mencurahkan isi hati kepada seseorang Pria yang usianya 15 sampai dengan 29 tahun tersebut Yang sudah ia percaya dan ia sudah anggap orang terdekatnya Sehingga orang tersebut memberikan masukan Untuk menerima pasangan ataupun menerima masukan dari pasangan Agar lebih baik ke depannya Dan mendapatkan hubungan asmara yang bahagia di bulan Mei tahun 2020 Dan untuk kartu kesimpulan yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 adalah The Magician The Magician secara umum diartikan mahir dalam melakukan sesuatu ataupun mahir dalam segala hal dan jika kartu The Magician kita gabungkan kepada kartu kesehatan seorang di sini menggambarkan di dibawasannya di bulan Mei memang seorang Pisces mudah terluka hati dengan ucapan yang ia cintai dan ia sayangi dan ia mendapat dukungan dari seorang anak yang usianya antara 0 sampai dengan 15 tahun sehingga menjadi sumber kebahagiaan ataupun pengobat hatinya di bulan Mei tahun 2020 dan The Magician di sini menunjukkan bahwasanya kemahiran seorang Pisces untuk mengatasi luka hati dengan mendapatkan kebahagiaan dari anak-anak tersebut akan terwujud di bulan Mei tahun 2020. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 adalah Keuangan seorang Pisces akan mendapatkan zona nyaman ataupun akan mendapatkan titik terang di bulan Mei tahun 2020 dengan dukungan ataupun support energi yang dapatkan dari seorang pasangan dan di disini kelihatan jelas bahwasannya Seorang Pisces mampu mengkontrol dan melakukan hal terbaik di dalam keuangannya bersama pasangannya sehingga di bulan Mei tahun 2020 Keuangan seorang Pisces akan mendapatkan kestabilan dan akan lebih bagus ke depannya Dengan kartu The Magician ini seorang Pisces dikatakan mahir dalam suatu kegiatan mengkontrol keuangan di bulan Mei tahun 2020 dan jika kartu dan Magician kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Pisces, di sini terlihat bahwasanya pekerjaan yang didapatkan ataupun karir yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Mei tahun 2020 akan sedikit meningkat, itu dikarenakan usul dari seseorang yang sudah berpengalaman dan Pisces mengambil langkah tersebut dan didukung oleh seorang pasangan yang menunjang keuangan yang akan lebih bagus ke depannya. Dan di sini terlihat jelas bahwasanya. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Pisces di bulan Mei nanti, seorang Pisces mampu dan mahir melakukan pekerjaan itu sehingga akan menunjang keuangan yang lebih bagus ke depannya. Dan untuk hubungan asmara, The Magician ini dapat diartikan, seorang Pisces akan mendapatkan kebahagiaan di bulan Mei dengan memulai menerima masukan dan menerima kekurangan seorang pasangan yang didukung oleh seorang sahabat yang di yang lebih dekat kepada seorang Pisces karena di sini Pisces sering mengucapkan isi hatinya tentang asmara kepada seseorang tersebut dan di sini orang tersebut akan memberikan masukan dan motivasi agar mendapatkan hubungan yang lebih ke kedepannya dengan seorang pasangan dan di sini seorang Pisces kelihatan mampu untuk menerima pasangan tersebut sehingga mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bahagia kedepannya baik.